Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang laragon. Jadi, di materi layar kita ada informasi umum, dan kemudian kalau di scrolling lagi ke bawah, setelah kontrak kuliah dan RPS, di situ ada pustaka dan sumber daring. Kita perlu mendownload satu berkas yang namanya Laragon Ini adalah berkas untuk aplikasi praktek kita Dan juga nanti ada beberapa aplikasi yang akan kita gunakan untuk praktek Dan itu juga harus kita unduh Menunya ada di sini semua Oke kita akan mulai untuk mengunduh ukurannya lebih dari 200 MB Kita tinggal klik saja di sini berkas aplikasi prakteknya apa yang akan kita unduh itu adalah aplikasi laragon sebagai pengganti XAM, ya dan eh, paketnya sudah kita siapkan untuk selama kuliah Anda bisa pakai ini untuk mata kuliah yang lain tidak hanya untuk jaringan sistem informasi silakan diunduh laragon 64 bit ini didesain untuk eh, sistem operasi Windows hanya Windows yang menggunakan versi 64 bit. Oke, okay, kita download. Kita tunggu. Di sini ada sekitar 4 menit lagi katanya. Untuk menyingkatnya, maka saya akan saya sudah mendownloadnya terlebih dahulu. Saya cancel yang ini. Oke. Okay. Nah, ini sudah saya download Laragon 64 bit ya 286167. Tugas Anda dari sini tinggal mengekstrak. Oke, okay. 64 bit zip ini menggunakan kompresi bz. BZ2, BZIP2. Nah, ini mungkin tidak akan bisa dibuka dengan WinRAR yang gratisan ya. Jadi, saya sarankan kalian juga menggunakan 7-Zip ini open source. Jadi, Anda bisa pakai, Anda bisa copy, install berkali-kali tanpa perlu merasa bersalah. Kalau WinRAR itu biasanya berbayar. Oke, Anda langsung bisa ekstrak filenya ekstrak filenya kemana? saya bisa tempatkan di usb kenapa di usb? karena kalau anda berbagi komputer komputernya digunakan oleh banyak orang maka laragon ini bisa ditaruh di usb lalu anda pindahkan ke komputer lain tanpa harus instalasi lagi jadi saya sarankan sebaiknya anda Ekstraknya ke folder USB drive, ya. Saya punya di F, oke. Okay. Nah, ini kemudian di ekstraknya di mana? Sebenarnya foldernya boleh apa saja, tidak harus laragon. Problemnya adalah e, Anda harus meletakkannya di folder paling atas, jadi kalau F adalah drive Anda, USB Anda, maka harusnya seperti ini. Oke. Okay. nya bisa dibuang, maka nanti ada F laragon hasilnya. Oke. Okay. Kalau sudah selesai, maka ini juga saya singkat saja. Karena prosesnya akan tergantung dari kapasitas komputer Anda di sini, laragon yang sudah saya ekstrak ada di drive F. Ya, cara menjalankannya gimana? Cara menjalankannya sederhana sekali: kita buka, lalu kemudian tinggal klik laragonnya, laragon XC. Setelah laragon XC-nya tampil seperti ini. Berarti sudah sukses. Kita menginstal laragon, mengaktifkannya gimana? Tinggal start all. Pertama kali jalan, maka akan muncul ini dua kali ya, uh, firewall. Silakan Anda klik allow access untuk keduanya supaya laragonnya bisa berfungsi dengan normal. Oke. Okay started, started, sudah jalan nah, kalau kalian klik di tombol web, localhost maka di sini sudah muncul localhost nya oke, ini saya tutup dulu biar tidak hmm. oke lalu kemudian e, databasenya juga sudah jalan anda bisa klik database, nanti akan menjalankan PHP MyAdmin, ya sudah jalan. Pak, loginnya apa? Saya logout. Login di sini adalah root, tapi tanpa password by default. Ya, oke. Dengan demikian, Anda sudah menginstall uh, Laragon. Versi 64 bit. Ini anda bisa lihat di sini apa cnya versi 64 bit, database nya juga 64 bit. Ini web server, ini database server kita. Kalau untuk mematikannya sebelum anda mengi-check eh, USB nya, maka sebaiknya stop dulu. Jangan lupa untuk melakukan stop. Kenapa? karena kalau masih jalan ini juga bisa ditutup ya semua yang berhubungan dengan laragonnya bisa ditutup yang sudah kalian buka tadi kemudian klik kita klik stop kalau dia sudah keluar tulisan stop atau kembali ke start ya nah ini udah start all berarti anda sudah bisa menutup uh, windows anda atau kalau mau dicabut USB-nya maka klik sebelah kanan dari tombol taskbar Anda ya. ini nah di sini ada Laragon. Pastikan Anda melakukan exit, karena kalau tidak di exit pasti USB-nya nggak bisa dicabut. Ya, sampai tidak ada lagi Laragon di sini. sudah seperti ini, maka Anda bisa e USB-nya dan data Anda aman oke demikian uh, proses instalasi Laragon ini untuk yang 64 bit materi berikutnya kita akan mencoba meng konfigurasi Laragon yang sudah kita download ini untuk komputer yang basisnya Windows 32 bit terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh